kok oh, kita bisa langsung terima kok mas? enggak? Kok di mana sih? Saya Pak? mau bawa teman saya, dia tuh penjaga toko. Katanya bapak nyari penjaga toko. Iya. Ini iya. teman saya nih, Bar. Penjaga? Gimana sih, mas? sih kita deh. maksudnya? Penjaga? Lalu, maksudnya di bawah di samping toko samping. Iya. <guluh> iya maksudnya. Ini teman saya, penjaga toko. Iya benar saya dikabarin katanya ya. toko ini nyari penjaga toko. Oh. Ya, iya, iya, itu penjaga penjaga toko. iya, iya, iya. Ini ada tulisannya, nyari penjaga toko. Penjaga toko. Ya. Saya penjaga toko. Saya penjaga gawang, kenapa? <laughs>